bintani bui lo menerimu oleh tetanok <tuk> menerimu oleh soalnya Kepada dapat ujung sekali lagi jangan lupakan besok adalah grand final saya final tapi hari pertama tapi besok uh, lebih hebat lebih seru lagi oleh karena itu kepada saudara-saudara semua jangan sampai saudara kecewa oleh karena tidak mendengar berita dan kabar Hmm, beritahukan kepada Anda, Tolan keluargamu semua, dalam rangka oh, rangkaian acara Krepot Suruh digelar gelar balapan jaran Besok adalah final. Kalau hari ini sudah datang, kau bocorkan saudara-saudara. Ay, Jika, ini anak ini. Dulu ini. Olahraga gudang memang suplek untuk disaksikan. Siapa saja bisa, kecil besar, tua muda, laki, perempuan, setengah laki, setengah perempuan bisa menonton olahraga gudang. Ya, Kawas oh, seru seru seru ini gitu. Huh. E, e, aku siaran. Eh. Dali cepat. loh loh. Aku gak cuma Dali Oke. Koresaki keluar dari satu adalah kun Dali cepat. Iya. Dali dan yang wes wes sakit nih kematian masuk ketiga masuk ini masuk hei hei hei hasil, satu, dua, Ayo, luar like, <laughs> orang berdua dengan sisanya nampak-nampak dari belakang mencoba wahyu namun ada depan ada penanti kakak, kakak wahyu kakak wahyu, kakak wahyu ayo yuuuuuu acuh, acuh, ayo yuu kakak, kakak, kakak kakak wahyu, anjir, anjir kakak wahyu, gak, gak, gak. Gak, wahyu wah, wah, wah, wah wah, wah, wah, wah dari situ, dari situ paradis beri, beri, beri eh, maksudnya Nah, aku Oke. Bukannya kalau pinggiran kan? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha kali ini ketetapan Dewan Juri pemenang ketiga adalah Wahyu ponorogo milik Pak Supratno pemenang kedua adalah gagak hitam dari ponorogo milik Kusni coki Kusni dilatih nah, Kusni pemenang pertama caranya oh. Kang Yusuf dilatih Dewi ditumpak-tumpai DW kuda yang bernama Kus banyak upacara penyerahan trofi diberikan Supra ini, nah, ini, ini, -no, ini kau nah, nah, nah, nah, nah, nah, adalah gagak. Nah, nah, <tuh> kedua adalah gagak? Ya. Seni. Nah. kamu nah, kayu, Dengan yang Kun. Jadilah maka jadi. Terima kasih. Terima kasih sudah tadi ketika peserta Selanjutnya tinggal peserta yang terakhir.